Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Uh, berjumpa lagi dengan saya Lamsadi di sini di Al-Qolam Jaya, teman-teman. Nah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai yang berakhir. Teman-teman, uh, kali ini kami akan membahas lanjutan dari video yang ini yang kemarin. Yang membahas mengenai karakteristik LED light, light emitting dioda, jadi dioda yang bercahaya, bahasa kami seperti itu. Hari ini kami akan membahas, e, pertama secara teoritis, kedua akan praktek atau praktis seperti itu e, mengenai <tuh> seberapa sih ukuran dari hambatan yang pas. Baik secara teoritis maupun praktek uh, Untuk LED Light emitting dioda Oke okay. Sebelum jauh masuk mengenai teori-teorinya Dan prakteknya Ada kalanya teman-teman Lihat dulu tabel ini uh, Tabel hubungan antara uh, Apa namanya LED Dengan tegangan kerja dan arus kerja Silakan dilihat Uh, yang akan kami praktekkan di sini uh, dua LED saja, yaitu LED uh, warna merah dan LED warna biru (like emitting dioda) uh, yang ultra bright. Atau kalau bahasa di tokonya itu uh, LED putih nyala merah, LED putih nyala biru, atau sebagainya, itu bahasa tokonya. Oke, okay, teman-teman, mari kita lanjutkan. Rumusnya seperti apa akan kami perlihatkan kepada teman-teman Oke okay. Oke okay, teman-teman Sebelum melangkah lebih jauh eh, Kami akan memperlihatkan dulu Ya eh, Posisi pemasangan eh, Resistor Hubungan resistor ya ini mudah-mudahan bisa terbaca oke okay. hubungan posisi led dengan resistor yang pertama itu searching position dan yang kedua sinking position oke okay. bedanya dimana bedanya adalah kalau searching itu eh, VCC atau positif dari tegangannya dihambat oleh resistor kemudian masuk ke anoda baru katoda dari led itu ke ground kalau sinking itu VCC atau tegangan dari eh, Anggapalah adaptor ma Langsung masuk ke anoda Selalu ke anoda teman-teman ya Kemudian Akan Keluar dihambat oleh resistor Resistornya masuk ke ground Nah kalau di dunia pemrograman Kami Lebih sering menggunakan yang sinking position ini Ya Terkait dengan Pemulgraman disebut juga sebagai low aktif Tapi kalau di dunia uh, apa umum Secara umum Yang posisi seperti ini yang dipakai Jadi kami nanti akan menggunakan posisi seperti ini Jadi Resistor Itu gab, uh, disambung dengan anoda Kemudian katodanya langsung ke ground Jadi tegangannya masuk melalui resistor dulu Oke okay? Seperti itu teman-teman ya Kemudian <tuh> rumus yang akan Kami pakai Itu rumus umum Seperti ini teman-teman Mudah-mudahan teman-teman bisa ya. Rumus umumnya itu RLED sama dengan VS min VLED Per IMAX LED RLED itu Resistor Pembatas daya LED ya VS Tegangan supply LED Tegangan supply teman-teman bisa ambil di tabel tadi ya, seperti itu sesuaikan dengan warnanya. Oh bukan, maaf, keliru-keliru. Ya, VS LED ini, tegangan supply-LED ini, ini dari sini nanti. Uh, kami dari sini, tegangan supply kami akan menggunakan ini. Menggunakan adaptor, ya, 12 volt, 1 ampere. Oke, okay, taruh dulu. Oke. Okay. Jadi V_S itu adalah tegangan supply LED. V_LED adalah tegangan kerja, kerja LED, lihat tabel. I_max adalah arus kerja LED. Umumnya itu 20 mA yaitu sama dengan 0,02 ampere atau arus atau arus maju forward current. Oke. Okay. Contoh perhitungannya seperti ini, secara teoritis. Oke, contoh pada LED, ultra bright warna biru, tegangannya, tegangan kerjanya 3,6 volt, inya atau arusnya 20 mAh atau sama dengan 0,02 ampere, masuk ke sini, jadinya 420 ohm. Ini secara teoritis perhitungannya seperti itu. Hanya saja di kehidupan nyata, led yang ukurannya, eh, resistor yang ukurannya, ukuran hambatannya, resistansinya 420 ohm pas itu sulit didapat. Maka kami akali mencari nilai yang sejajar atau setara atau mendekati, yaitu 470 ohm, 440 ohm, 330 ohm. Oke? Okay? Yang kami punya di sini adalah 220 ohm. Ya, 220 ohm. Itu di seri. Sebanyak dua biji atau dua buah. Kelihatan tidak? Oke. Ini kami seri. Oke. Mana fokus? Ya. Merah-merah coklat. Merah-merah coklat. Merah-merah coklat itu 220 ohm. Di seri menjadi sekitar 440 ohm. Oke. Ini yang kita pakai. Oke teman-teman ya. Led merah tegangan kerjanya di tabel 1,8 volt. Harusnya 0,02 ampere. Jadinya tega, uh, resistor yang dibutuhkan itu 510 ohm. Di sini adanya sekitar 560 ohm. Oke, teman-teman ya. Cukup bisa dimengerti. Setelah ini kami akan mempraktekan. Ya, ukur dulu. Kami akan mengukur dulu. Oke, lednya singkirkan dulu, teman-teman. Mudah-mudahan kelihatan. Oke. Okay. Resistornya ukur dulu. Oke, okay, gini ya. Resistornya yang tadi ukur dulu berapa ohm? 437 ohm. Ya, mendekati 440 ya. Oke. Okay. Kemudian resistor berikutnya ini hijau, biru, hitam. Eh, mananya coklat. Oh, hitam. Oh, ini, ini, ini. Bukan, bukan. Kalau yang ini 330 ohm, teman-teman. Oren, oren, coklat. Tapi nggak kita pakai. Yang ini, teman-teman. Yang ini kalau kita hitung. Lihatan ya mana fokus. Oke. Hijau kata kalau kata orangnya sini hijau itu biru daun kita sebut hijau. Hijau biru coklat itu 560 ohm. Apa, Ulia? Hah? Oh, masih besok. Sekarang Ahan masih libur. Oke, teman-teman ya, 540 ohm. Eh okay. eh 560 ohm maaf salah. Mari kita ukur benarkah tegangannya demikian. Eh kok tegangan sih hambatan? Ya 554 ya. Mendekati ya. Mari kita tes. Bisakah seperti itu beneran? Adaptornya dulu kita cek tegangannya berapa? Oke, langsung ke tegangan. Ini menyala. Ya, 12,39 volt DC, teman-teman. Oke. Lanjut ya. Kita yang pertama akan kami solder yaitu lihat apa ini? LED biru, LED biru tadi membutuhkan uh, yang 440. Oke, okay, biru mana LED-nya? Eh, resistornya ini. Oke, okay. yang panjang ini adalah anoda. Ya, panjang ini anoda atau dalamannya itu uh, ujungnya dalam itu kecil. Ya, itu kecil ya ini anoda, ini katoda, kita cek solder, kelihatan ya, ya di sini teman-teman. Jadi cara menyambungnya kita pakai yang searching tadi ya, Ah, dibelintir dulu ah, oke, pegang begini. Disor saja teman-teman. Oke. Okay. Mari kita tes. Eh. Alhamdulillah, maaf teman-teman, bersin. Kita tes, teman-teman. Oke. Okay. Di sini. Kemudian ini di sini. Weh. Berapakah tegangan kerjanya? Kita lihat cukup ditempelkan saja tegangan kerjanya. Ya. Ya. Kalau katanya orang sini kerja begini nih, pokrepo. <laughs> Tapi tidak apa-apa, kan? Demi mau pengetahuan, ya buat teman-teman pokrepo, katanya karena harus begini, harus begitu. Oke, tegangan kerjanya berapa? Eh, yang yang keluar dari sini, yang keluar dari sini yang masuk ke LED lah. 3,129 volt. Jadi setara dengan satu baterai ini, teman-teman. Kan tujuannya itu kan? Kan tadi dicoba semua LED itu baik itu merah maupun maupun apa biru di teh pakai ini enak lah gitu. Cuma kan tegangan kerjanya kan berbeda. Kalau yang biru tegangan kerjanya itu kan 3,6 volt, ya kan? Biru 3,6 volt untuk standarnya. Jadi ketika kita tes ternyata berapakah tegangan kerja untuk LED biru ini? 3,125. Jadi Setara lah begitu ya. Selisihnya cuman sedikit sekali teman-teman. Oke lanjut. Untuk tegangan merah. 1,8. Nah ya tunggu. tar teman-teman. Sponsor dulu nih ya. Ini aduh. Nganggu. Ganggu. Bukan ganggu. Oke. Tegangan kerjanya 1,8. Oke. Tegangan. Uh, Supplynya itu 12 volt, oke. Okay. ya jangan diganggu lah ya. Ini magnet, teman-teman. Ini bukan itu baterai. Baterai Apa? Nah, oke, okay. ini yang merah ya. Ini, ini, ini yang merah nih. Oke, okay, yang merah. Oke, okay, kita sadar dulu. Aulia, oh. oke okay, teman-teman. Oke, okay. solder dulu, solder dulu, sabar teman-teman. Oke, okay, kita uji coba ya. Oke, okay, segini aja dah. Oke. Okay. Tes dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Oke, kita lihat. Ini yang negatifnya ke katoda, yang positifnya ke anoda. Eh, teteh, teteh, -te. Ya, terangnya seperti ini. Kita jepit dulu. Jepit dulu. Cek tegangan yang masuk di lednya. nya 2,24 kurang lebih ini butuhnya 1,8 ya lebih besar atau lebih tinggi sedikit ini 560 oke teman teman jadi eh, kalau ada pertanyaan bagaimana kalau resistornya eh, di bawahnya ini panah teman-teman ya ya kemungkinan ya karena tegangan Supply-nya terlalu tinggi, teman-teman. 12 volt. Oke, okay. sedangkan ini dayanya cuma seperempat. Uh, bagaimana kalau misalnya ininya lebih besar atau lebih kecil? Ya, teman-teman, uji coba sendiri. Ya, biar lebih mantap. Oke, okay, teman-teman, terima kasih. Demikianlah uh, video singkat dari kami. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dunia dan akhirat. Apabila ada salah kami akhiri. Wa daya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.